satu permintaan udah Boni Oke <ras wraps> Kau mau ceket? Kau cebol? Kau Boni Ini salah, ini salah Apa? Karpet Ayo, Ngomong Enggak Kau beri satu permintaan Satu aja Tiga bisa gampang caranya gimana? sakti kok bisa sakti? dari sononya dari sono mana? dari nenek moyang moyangmu siapa? Uh, kok nggak ikut? Uh, di... ada bin bebenya? mulut apa kenalpot? bocor sih, neng neng neng neng neng neng siapa bocor? <laughs> Maaf, kenalpot eh, ya. <laughs> aku beri satu permintaan Bunga. Oke Aku beri satu permintaan Aku pengen teman hidup yang baik Pengertian Sabar Penurut Dan yang penting Setia Oke